Arjuna, Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Dalam Mahabharata diriwayatkan bahwa ia merupakan putra Prabu Pandu, Raja di Hastinapura dengan Kunti atau Perta, putri Prabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Matura. Mahabharata mendeskripsikan Arjuna sebagai teman dekat Krishna yang disebut dalam Kitab Purana sebagai Awatara Penjelmaan Dewa Wisnu. Hubungan antara Arjuna dan Krishna sangat erat, sehingga Arjuna meminta kesediaannya sebagai penasihat sekaligus kusir kereta Arjuna saat perang antara Pandawa dan Korawa berkecamuk Bharata Yudha. Dialog antara Kresna dan Arjuna sebelum perang Barat Ayuda berlangsung terangkum dalam suatu kitab tersendiri yang disebut Bagawat Gita. Yang secara garis besar berisi wejangan suci yang disampaikan oleh Kresna karena Arjuna mengalami keraguan-keraguan untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang kesatria di medan perang. Dalam dunia nyata tokoh Arjuna dikiaskan sebagai suatu kebenaran dan kelembutan apabila melawan buto, raseksa, jaksa ataupun gandarwa yang dikiaskan sebagai suatu kejahatan. Arjuna selalu menang dalam pertarungan. Seperti dalam adegan bertinggi ini dalam pagelaran wayang orang sering dari Solo Arjuna perang melawan gandarwa besar dan kecil namun dapat memenangkan pertarungan. Sumber id.mikipedia.oh dan beberapa sumber Nokia oh. Explorer Channel